kekerasan yang terjadi di akhir-akhir di Papua, ya, kontak tembak kontak tembak kekerasan mikir yang terjadi yang berakibat pada waktu jatuhnya korban disiplin maupun tni maupun kembatan yang lain itu itu akibat daripada ruang demokrasi yang tertutup demokrasi nama yang tertutup kritik-kritik aspirasi-aspirasi politik yang tertutup itu justru akan memancing kekerasan yang lain. sehingga cara satu-satunya untuk menghentukkan itu semua dan pula jalan-jalan yang dialogis jalan-jalan negosiasi dialogis di dalam negara yang berani kita bukan ada lagi di dalam kolom yang resmi primitif jadi tidak boleh ada kekerasan terus karena kami lihat hampir setiap hari itu ada konflik bersenjata terus dari tempat rakyat sipil kembatan tempat polri, pengiriman militer yang berjauh-jauh seperti so, itu ya, berulang kali saya kasih tahu bahwa apa itu